Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du Jumpa kembali dengan akidah. Channel pada kesempatan kali ini spesial untuk Ivan Villa semuanya masih dalam kerangka membantah, menghadang para penghujat dan para misionaris. Semoga Ivan Villa semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa taala dan apapun yang akidah sajikan akidah channel sajikan untuk Ikhwan Vila semuanya Bisa membawa manfaat dan sekaligus bisa mengedukasi untuk kita semuanya Untuk kali ini kita mengangkat sebuah video dari Taibudin Ibrahim Dengan judul Gus Miftah Kamu Jangan Bikin Gaduh Indonesia Dimana sini Taibudin Ibrahim menanggapi tentang video Gus Miftah yang menyatakan Jangan ganggu Indonesia jadi dengan pernyataan Gus Miftah memperingatkan kepada Saifuddin Ibrahim. Di sini si Udin langsung kepanasan dan memberikan satu tanggapan. Bahwa di mana di situ ada satu narasi. Bahwa uh, dengan pernyataan Gus Miftah yang... Banyak mengenal pendeta ternyata Budin Ibrahim berkata Pendeta itu hatinya setuju Dengan Budin Ibrahim Bagaimana video tersebut Langsung kita simak bersama-sama Dan Semoga Ini semua bisa menjawab Tentang siapa Si Udin dan Siapa teman-teman si Udin Yang setuju dengan si penghujat ini Saudara-saudara saya didatangi oleh Gus Miftah Yang katanya memberikan peringatan keras Kepada saya Wahai pendeta Saifuddin Ibrahim Tolong jangan buat gaduh Jadi itu pernyataan beliau Dan saya barusan baca videonya ini Pendeta Saifuddin, Anda harus paham Indonesia adalah rumah besar yang di dalamnya ada enam kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah Yang akan menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamar yang orang lain Membuat keributan dan keonaran ke kamar orang lain Pendapat Anda tentang Al-Quran Santi, kalau Rus ayat Alquran jelas memasuki kamar orang lain dan ini berpotensi jatuh. Saya punya banyak. Saya tidak memasuki kamar Anda. Saya hanya meminta kepada Menteri Agama. Jadi di sini ya, saya sangat setuju sekali dengan Gus Miftah ya, memperingatkan Asy'udin si ini. Insya Allah juga mewakili umat muslim di Indonesia Apa yang dikatakan Gus Mirta Tetapi apa itu yang dikatakan Gus Mirta Beda dengan yang dikatakan si Taibudin ini Taibudin dikatakan memasuki kamar orang lain Dia tidak merasa memasuki kamar orang lain Dan dia hanya menjawab Meminta kepada Menteri Agama. Nah dia tidak menyadari hal itu sebenarnya sudah memasuki ranah-ranah yang tidak seharusnya. Dan uh, memasuki kamar orang lain. Bahkan uh, untuk, jangankan untuk menghapus ya. Mengajukan hal tersebut itu sudah masuk ke ranah yang tidak seharusnya. Dan inilah si Udin yang... Sangat kelihatan sekali tetap ngeyel bahwa apa yang dilakukan tidak memasuki kamar orang lain Agar menghapus 300 ayat yang menjadi pemicu kekacauan hidup sosial di Indonesia Hebat ambap apapun Anda ceramah Bagaimanapun Anda memberikan kontribusi untuk berdakwah dengan cara santun cara bagus seperti Anda tidak akan berhasil damai Indonesia ini sampai 300 ayat yang ayat abad ke-7 itu dihapuskan minimal, minimal jangan diajarkan di di musala di masjid atau di mana-mana. Nah, di sini dia tetap ngeyel ya, tetap bersikeras bahwa kalau tidak 300 ayat di dalam Al-Qur'an itu dihapuskan tetap tidak akan membuat damai Indonesia. Tapi begini ya, sebenarnya semua apa yang dikatakan Saibuddin Ibrahim ini itu sudah terjawab dengan sebuah fakta. Faktanya apa? Di Indonesia ini kan damai sejahtera, kerukunan antar umat beragama terjalin dan saling menghormat-menghormati atas dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila ini ya Kita semuanya merasakan Tetapi apapun itu harus kita bantah Karena apa? Narasi-narasi seperti ini tanpa kita bantah Dan berkesan ada pembiaran Ya seenak udelnya dia ngomong ya kan Jadi begini ya Ikhwan Villa semuanya Dia selalu seperti ini Sebenarnya dia serasa tahu Indonesia ini damai Kenapa saya katakan demikian? Nyatanya anaknya hidup di Indonesia damai-damai juga. Dan insya Allah anak-anaknya menjadi Muslim yang taat banyak. Tetangganya yang di luar non apa di luar Islam ya menjadi orang yang non Muslim. Tetapi kenyataannya fakta-faktanya ya damai juga gitu. Jadi si Udin ini membuat sebuah framing, sebuah skenario bahwa Indonesia ini tidak damai. Nah. Bukti yang lebih nyata lagi selama selama ribuan tahun Al-Quran itu ada Indonesia ini damai Sampai sekarang pun damai nah hanya yang merasakan tidak damai itu orang yang tidak benar bagi orang yang benar itu merasakan kedamaian Nah mungkin yang dirasakan orang yang tidak benar itu kedamaian itu Kalau Indonesia ini carut marut bagi dia itu damai Ini akal yang terbalik ya <tuh> Jadi kalau saya pribadi ini sangat setuju sekali dengan peringatan Gus Miftah ini nah, Kalau tidak diperingatkan seperti ini pun Uh, dia tetap keluar kuar mungkin ya memang itu niat dan misi si Udin ini Yang sengaja membuat gaduh Malahan dia berpikir Gus Miftah yang membuat gaduh Katanya kalau tidak 300 ayat itu dihapus tidak akan damai Indonesia Tetapi semua itu akan terjawab dengan sebuah fakta Indonesia tidak terjadi apa-apa Sebenarnya nggak ada masalah dan saya tidak dikatakan sebagai, uh, saya tidak, di, uh, saya, saya tidak, uh, salam pak, uh, bentar, pak. Hmm. sebentar okay. saya hubungi, ya, ya. <tuh> ya. Saya tidak bikin gaduh saya minta kepada menteri agama, yang bikin gaduh itu kan kamu, yang ngeres otakmu itu. Enggak hmm, ada kaitannya dengan ini. Yang bikin gaduh itu ya, Marmut MD. Yang bikin gaduh itu kamu. Sebenarnya kamu diam cuek aja. Ngapain lu jawab? Jadi uh, malahan Si Udin ini menuduh yang bikin gaduh itu pala Pak Mahmud MD dan Gus Miftah. Nah, disinilah yang aneh. Yang aneh sekali, jelas sekali yang, yang membuat gaduh. Kerukunan antar umat beragama, jadi uh, dia mengatakan, nggak ada urusannya dengan Gus Miftah. Gus Miftah Muslim Islam sama dengan kita-kita ini, kami-kami umat Muslim." Ya, insya Allah, uh, Gus Miftah itu mewakili hati umat Muslim atas peringatan itu. Nah cuman ya kan si Udin ini tidak merasa Kalau apa yang diucapkan itu menyakiti umat Islam Sama dengan begini ya uh, Satu hal kita nih meng menghargai ya Menghargai kitab orang lain gitu Jadi nggak akan ngotak ngati atau meminta ini itu ini itu Coba kalau kita minta aja, aja satu ayat untuk dihapus rasa itu ranahnya sudah berbeda Pasti kita juga dikatakan masuk kamar orang lain. Nah seperti itu. Jadi kalau si Udin ini pelayanan selalu menyebutkan 300 ayat untuk dihapuskan, ini memang <tuh> apa ya uh, tidak dipungkiri. Apapun itu alasannya tetap itu memasuki kamar orang lain. Jangankan untuk meminta menghapus, mengotak-atik ya, mengotak ati tanpa ada diskusi dan dialog mengkritik tanpa ada diskusi dan dialog itu ranahnya sudah tidak benar. Jadi apapun itu pulang si Udin ini kayaknya memang tidak berani bisanya cuman koar-koar membuat konten seperti ini. Nah, karena dia membuat konten juga harus kita balas dengan konten, kita reaction dan mohon maaf ikuwan pilah semuanya kalau saya lebih panjang narasi Ya tidak perlu dijelaskan Karena apa? Kita memang sengaja video reaksi Harus banyak bernarasi Apa urusannya dengan dengan Karokwe? Orasah melu cawe-cawe Wes meneng Ngono wae Lo jelas sekali kok Quraniku ngongkon mateni wong suruh membunuh orang, orang Yahudi, orang Kristen itu yang saya mau hapuskan itu nah narasi-narasi seperti ini ini ini yang membuat framing-framing negatif terhadap umat ya jelas Al-Quran suruh membunuh orang seperti itu ya nah dia ini sebenarnya tahu konteks ayat itu turun asbabul nuzulnya itu bagaimana Ayat itu turun, itu karena apa? Itu ayat perang atau ayat apa? Mengatur sebuah peperangan karena kita nggak bisa memungkiri, ya. Hidup di dunia ini pasti ada perselisihan pendapat antar negara dan peperangan-peperangan yang memang, ya, memang itu fakta-fakta dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi dengan sifat manusia yang berbeda-beda Pasti ada perselisihan Faham itu sudah sudah pasti Nah peperangan-peperangan itu memang ada diatur di dalam Al-Quran Cuman Nah aturan-aturan perang itu Supaya tidak adanya semena-mena terhadap Orang-orang yang seharusnya tidak dibunuh Jadi dia bernarasi Al-Quran suruh membunuh orang Kalau memang benar-benar itu tidak dengan Apa namanya Apa namanya Uh, pelaksanaan atau Umat ini melakukan dengan benar Pasti sudah Sudah habis semua orang di luar Islam Tapi fak faktanya tidak Umat muslim memahami itu Ayat-ayat itu bagaimana Asbabul nuzulnya bagaimana Dan tidak Harus uh, dalam artian Harus dilakukan untuk ini untuk itu Itu ada penjelasannya Dan ada tafsirnya Jadi tidak seperti si Udin ini. Kita harus perang. Umat muslim harus perang. Di dalam satu konteks. Bila kita diperangi. Tidak mungkin kita tinggal diam. Kita pun harus bertahan. Dan bila kita mau dibunuh. Apakah kita akan diam? Nah tapi ingat. Di dalam bible sendiri. Ada pernyataan Yesus sendiri. Aku datang tidak membawa damai. Tapi aku datang dengan pedang. Jadi telah ah sendiri. Jadi kalau kita apa ya e, membahas satu kitab, semua kitab itu ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa menalar secara akal kita ya. Nah kalau si Udin ini hanya menjelaskan, oh itu harus membunuh apa? Tanpa menjelaskan tafsir bagaimana ayat itu turun, kenapa ayat itu turun dan di mana ayat itu turun ya seperti ini pada akhirnya membawa narasi kebencian kepada umat Jadi berkesan umat Islam ini ada tujuan atau ada uh, perintah untuk membunuh Nah ini si Udin ini orang seperti ini yang membelok belokkan makna arti dan tafsir dari satu ayat di dalam Al-Quran karena merusak, merusak kemana-mana, saudara. Sekarang mau depan dengan saya, wes salah kau yang ngurus wailah urusanmu, wes ngawas waira kauiku, nggak masuk di akalmu. Kamu ngerti nggak 300 ratus ayat itu betapa bahayanya? Jadi, gini ya. Kalau dia mengatakan, "Mau debat, mau ini, mau itu," ya sebenarnya ya yang gak berani debat itu siapa? Kan gitu ya. Yang jelas, si Udin kan berpulang saja, gak berani, beraninya cuman di dalam konten. Jadi, suatu masalah kalau itu menjadi bumerang bagi mereka atau bagi si Udin tanpa diungkap secara langsung. Orang itu tidak tahu apa maksud si Udin ini yang sebenarnya Nah jadi konteks Al-Quran itu kan dalam iman Islam ya Bukan dalam iman Kristen Dan nyatanya umat Kristen di Indonesia tidak ada apa-apain dengan orang Islam gitu Jadi si Udin katanya kamu mau ngajak debat Ya silahkan ngajak debat pulang saja gitu kan Nah, berani pulang saja enggak gitu. Nah, di sini ada satu konteks atau ending dia ini menyepelekan Gus Miftah ya. Saya rasa apa ya? Dalam penafsiran-penafsiran uh, si Udin ini yang selalu lari kemana mana-mana ini tidak dia tidak pas dia dia berdebat ini. Kenapa? Selama ini si Udin ini hanya keluar kuar monolog di kontennya bukan berdiskusi dan berdebat dia kayaknya tidak berani berdebat, karena apa? kalau berdebat pastinya dia tidak bisa menghujat seperti ini walaupun kamu kenal siapa-siapa saja jahat sekali kok. omongan eko yongono eko, saru lho Om Nah, di sini ada satu penistaan ya, kata menyebutkan Allah sudah itu seperti itu ya. Jadi, dia ini tidak menjelaskan tafsir ayatnya itu turun karena apa. Tujuannya apa? Tafsirnya gimana? Dia hanya mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan untuk membunuh. Nah, jadi begini ya Denia, kalau kamu diberikan cara untuk membela diri, apakah kamu itu diperintahkan untuk membunuh? Nah, kita ini mau dibunuh orang, apakah kita enggak? arus membela diri dalam satu konteks perang ya kan kalau tidak dibunuh yang membunuh apakah harus berpelukan kayak tingki wingki nah di sini jangan kamu bernarasi Allah Subhanahu Wa Taala itu uh, memerintahkan membunuh coba kamu lihat ayatnya gitu kamu telah ah, kamu tahu itu kamu kamu selalu memplesetkan arti makna dan tafsir ayat tersebut nah karena apa? Kamu Kristen Pastinya kalau kamu jelaskan secara gamblang Tafsirnya banyak jemaat kamu yang lari Dengan kamu menghujat dan bernarasi Membelokkan tafsir dalam Al-Quran Makna dalam ayat-ayat Al-Quran Pastinya kamu ingin mempertahankan jemaatmu Dan ingin umat muslim yang belum paham itu akan murtad Ikan tujuan kamu dan menggiring opini supaya Indonesia ini yang damai ini jadi gaduh gara-gara ucapan kamu. Itu tujuan kamu. Padahal sekarang damai, kamu ungkap seperti itu yang bernarasi yang tidak sebenarnya. Jadi orang ini gaduh. Padahal kalau kamu jelaskan ya, kalau kamu menjelaskan secara benar, tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Nah ini menggiring opini dengan tujuan kebencian, tujuan Uh, membuat gaduh, nah, inilah orang-orang seperti inilah, Ikhwan. Bila semua yang harus tetap kita hadang, tidak bisa. Anak bangsa dihancurkan oleh Si Udin ini, enggak bisa. Jadi, kita pun harus memahami maksud dan misi Si Udin ini. Enggak bisa begitu, saudara Miftah Gus Miftah. Dari mana cara berpikir kitab suci macam begitu. Diwajibkan berpelang itu Diwajibkan atas kamu. Oh, intai mereka. Kejar mereka. Dan sesungguhnya orang-orang kafir yang diberi. Inna kafaru min ahlil kitabi jahat dam bariyah Om ayat koyo Nah di sini si Udin ya tadi menyatakan itu adalah perintah membunuh Nah kita luruskan ya karena ayat ini itu penjelasan ya Bismillahirrahmanirrahim Innaladzina kafaru min ahlil kitab Min ahlil kitabi wal musrikina finnari jahannama haliti nabiha Ulaikahum sarul bariyah Sungguh orang-orang yang kafir dan golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, ia akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Jadi, kalau dia membawa ayat ini. Yang mengatakan itu memerintahkan untuk membunuh. Salah. Artinya jelas. Menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu masuk neraka jahannam. Bukan memerintahkan untuk membunuh. Jadi, hal, hal seperti ini yang harus kita luruskan, Ikhwan. Villa semuanya ya, dia mengartikan satu ayat, padahal menjelaskan orang kafir itu masuk neraka jahanam, bukan memerintahkan untuk membunuh. Ya, pasti saya katakan orang kafir. Yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an itu memang masuk neraka. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iman umat Islam. Kalau kamu menjadi Kristen dan kamu merasa baper dengan ayat-ayat seperti ini, memang kamu mengimani. Jadi ini menjelaskan gitu. Ya mungkin ya di dalam Bible sendiri orang yang tidak mempercayai Yesus menjadi Tuhan. Itu tidak mendapatkan kerajaan surga seperti itu. Apakah saya tersinggung dengan ayatmu? Oi, saya bukan Kristen tidak mendapatkan kerajaan surga. Ya no problem itu kan iman kamu. Bukan iman kami. Di dalam iman kami itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Kafir masuk neraka. Kok kamu yang baper, kamu narasikan itu perintah perang atau perintah membunuh dan lain-lainnya. Nah di sini Ikhwan semuanya ya. Jadi satu ayat ini saja si Udin sudah. Mengartikan yang berbeda, apalagi menafsirkan pasti berbeda. Nah, gini yang, yang kita maksudkan. Oke, okay, dia memang pernah menjadi seorang yang mempelajari apa ya, belajar tentang Islam karena dia dulu Islam, seorang murtadin. Oke, okay, dia bisa membaca Al-Quran. Tetapi kebencian yang ada di dalam hatinya si Udin ini Yang membuat dia bernarasi berbeda dengan makna arti dan tafsir yang sebenarnya Untuk menggiring publik supaya terbawa dengan apa yang dikatakan si Udin Ya orang Kristen Taunya si Udin ini orang yang paling menguasai Al-Quran Di antara Kristen-Kristen yang lain Tapi nah dia membawa makna yang berbeda ini Menyampaikan arti dan makna yang berbeda ini Ini yang sangat berbahaya Karena dia membawa kebencian itu penyesatan itu Kalau kita diamkan ini mengancam kerukunan antar umat beragama dan mengancam anak-anak bangsa yang belum memahami tentang isi dan penjelasan Al-Quran. Ayat iku aneh nggak ada Alkitab iku Ajaran Yesus orang onok koyong onok, eh? Yang bikin gaduh kan kamu? Kau menang wae, rasa rasa cangkeman wae. Apa Wong? Kau ikil pitulimoin. Jadi, Jadi <coughs> seperti ini ya, Ikhwan bilas semuanya. Dia tetap mengartikan ayat itu dengan makna yang berbeda, tidak akan disamakan walaupun dia tahu. Jadi, Kristen, Kristen ya yang selalu komentar, "Oh, dikatakan kita ini tidak lebih tahu di, dengan Si Udin ini sekarang begini ya." Oke, okay, kamu lebih pintar daripada saya. Oke, okay, kamu lebih pintar daripada saya. Tapi saat kamu sengaja dengan kebencian mengartikan yang berbeda Padahal kamu tahu arti yang sebenarnya Jadi yang botol yang mana Sepintar-pintarnya kamu membaca Al-Quran Tapi kalau kamu rubah arti dan makna sekaligus tafsirnya Saya katakan kamu adalah penyesat Tapi sebodoh-bodohnya kamu tentang Al-Quran tetapi tidak membawakan arti dan makna yang kamu plesetkan. Bahkan kalau orang itu tidak tahu mengatakan tidak tahu, kalaupun tahu sebatas tahu membaca arti dan makna yang sebenarnya, itu bukan penyesatan. Nah, karena kamu Kristen akhirnya dengan dasar kamu Kristen membahas Al-Qur'an, pasti kamu bernarasi supaya itu menggiring publik tidak terpengaruh atau tidak terbawa dengan arti makna yang sebenarnya tapi kamu plesetkan dengan kebencian contoh satu ayat ya Bismillahirrahmanirrahim Lam yakunilladzina kafarumin Ahli Kitab, biwal musrikin, awal hatta Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ini menjawab memang. Hal seperti ini kalau kamu mengartikan pasti kamu narasikan itu perintah begini perintah begitu. Ini menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala itu menjelaskan kalau orang-orang kafir itu tidak akan meninggalkan sampai ada bukti yang nyata. Nah di sini banyak kalau ayat banyak kita tahu. Banyak tentang orang-orang kafir ini yang masuk neraka Itu dijelaskan di dalam Al-Quran Jadi apa ya Ayat itu dikatakan orang Islam ini tidak tahu Tahu ayat itu tapi dengan makna tafsir yang sebenarnya jadi umat Islam tetap damai dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran Tidak ada masalah Hanya orang yang benci terhadap Islam Yang membuat itu dikatakan masalah Dan fakta-faktanya Indonesia damai sejahtera Tidak seperti yang dikatakan si Udin Maaf ya Aku kudung ngomong kayak ngono itu oh, Kasar Sisan, saya punya banyak teman pendeta yang tidak setuju dengan pendapat Anda. Maka, please jangan pernah masuk ke wilayah kamar kamu. Karena kalau ini Anda lakukan, Anda tidak hanya menyakiti kami Islam, tetapi menyakiti bangsa ini. saya Anda harus. Walaupun kamu punya banyak teman pendeta mbok takun kaya ngono loh, mau pendeta siemani setuju karwo aku, rasu setuju aku karwo pendeta si Ibrahim hatinya setuju ngerti apa ya? Nah di sini dia mengatakan ya setelah ada video dari Gus Miftah yang mengatakan banyak kenal pendeta itu tidak seperti Si Udin dan tidak juga setuju dengan Si Udin. Yang mengejutkan sekali si Udin mengatakan Biarpun berkata seperti itu Biarpun Gus Miftah banyak kenal Banyak pendeta Yang dikatakan si Udin ternyata apa Hatinya setuju Nah secara tidak disengaja Si Udin ini membongkar Orang-orang tertentu yang dikatakan pendeta Itu setuju dengan apa yang dikatakan si Udin jadi ikhwan fillah semuanya ya, dengan di, di sini kita bisa terjawab ya. Ternyata ya, si Udin ini penghujat peng, uh, seperti ini disetujui juga. Itu, itu menurut si Udin ya. Pendeta-pendeta setuju juga hatinya, mendukung juga, hanya mulutnya mungkin tidak mengatakan ya, mendukung, bukan, tapi hatinya yang mungkin ada sebagian mengatakan kepada si Udin kalau itu setuju. Jadi Uh, ikhwan Villa semuanya Inilah fakta-fakta yang terjadi Si Udin ini selalu uh, menghindar Atas apa yang dia lakukan Dan merasa benar dengan apa yang dia lakukan Bahkan Gus Miftah memperingatkan seperti itu Peringatan keras seperti itu tetap membantah Tapi insya Allah si Udin tetap menjadi tersangka dan tersangka itu pastinya sudah diproses oleh penegak hukum dan sudah ditangani oleh penegak hukum Semoga si Udin ini cepat tertangkap dan cepat diproses sebagaimana mestinya aqidah Channel nanti akan kembali dengan topik yang berbeda Untuk kali ini kita akan undur diri dulu Hanya Sekilas video tentang apa yang dikatakan si Udin menanggapi peringatan keras dari Gus Miftah Dan ada ending kita bisa mendengarkan jawaban bahwa semua pendeta yang dikatakan si Udin Yang mungkin dekat dengan si Udin setuju dalam hatinya terhadap apa yang dilakukan si Udin Semoga dengan hadirnya akidah channel untuk ikhwan Villa semuanya bisa membawa manfaat sekaligus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu ta'ala dan bisa mengedukasi saudara-saudara kita yang masih awam dalam pengetahuan nilai-nilai kebenaran dan sampai di sini dulu saya akhiri akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu Tuhan